Saya punya hadiah dari uang kecil sampai uang besar. Siap menerima, siap, siap, siap, oke siap, Oke, namanya Nada. Iya. Uh, cita jadi apa Hai siap, siap, siap,